Ah. Hi guys, Assalamualaikum Hari ni aku nak makan menu comeback Comeback lah, aku kata baru Sebab tahun lepas pun dah ada Lepas keluar teriyaki, dia akan keluarkan Shogun burger Yang tak mana ditambah telur mata saja. <laughs> Tapi aku tak ambillah semua burger yang dah betul So, sebab Ni pun boleh tetap habis kan Ni pun mesti akan mengenyangkan aku Tapi aku ambil satu je lah, beef tali agak banyak takkan dapat habis pun okay? mak tanpa buang masa mari dah tengok aku makan eh eh kejap-kejap jangan lupa untuk like dan juga subscribe nampak ni dari luaran pun kita dah akan nampak betapa sememihnya memih begini aku ambil oh, nampak dah pulish dia punya hai dia punya meriah banjing sepah ni kalau makan ni saya ambil tisu ni aduh penat Nampak ni Oh my god Look at Look at this guys Nampak tak nampak tak Okay Nanti aku cakap tadi Oh macam biasa Oh lemak Ni telur dia Ni peti dia Beef patty uh, Lettuce hati sos teriyaki, hmm, saya pa. Memayu telurnya indah kabar dari rupa. Cantik ni. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Makan fry sikit. Bersar nampak je Bergen Aku harus angkat pinggan kot Bismillahirrahmanirrahim First buy untuk korang Sedap tak? Bismillah Korang kik Kay makan besar. Jom sekejap. Layan lah makan ni sebab tak pedas. Layan lah. Nice lah rasa tu okey lah. Ada telur pula eh. Cuma tu lah bersih pos sikit sih, yeah, Aku habis makan dah overall Okay rasa dia memang okay Boleh lah tahan Tak adalah luar sangat Tak adalah tak sedap Biasa-biasa sahaja Okay aku nak makan Aku nak buat ala alat shaker Gunakan ni tiba Tapi tak adalah shaker-shaker ni Hari tu aku dah buka tau Tapi aku tak jumpa mana aku dah buka tu Tapi tak adalah aku nak makan semua ni Aku dah kenyang Dan juga panas Okay buang Buang, tuang sikit Okay Kita makan Sikit je lagi Sebelum kita tamatkan video ini Mari kita rasa Aaaaaah Nak pun tak tenang. Tuh lah. Cut. Okay. This is nama dia Manis. Normal Manis. Kenapa Manis? Sebab dia May sendiri dekat rumah ni. Hmm. Bari Manja tinggal ni. Okay. Sekian saja video aku untuk hari ni. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Okay. Manja cakap bye. Bye. Manis kata bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa Manis kata. Hmm. Bye. -bye.